Kalian bisa memberitahukannya di kolom komentar Agar supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi Dengan catatan tidak meninggalkan nomor handphone Oke okay. Dan sebelumnya aku juga pengen memberitahukan bahwasannya Channel Youtube Info Pinjol Terbaru tidak meninggalkan dan tidak memberikan nomor handphone apapun Jadi apabila ada yang mengaku-ngaku Yang mengatasnamakan channel Youtube Info Pinjol Terbaru itu bukan dari channel Youtube ini jadi tetap waspada dari bentuk penipuan yang hari ini mengatasnamakan channel YouTube Info Pinjol Terbaru. Baiklah, Hari ini apa kabarnya hati yang mungkin masih merasa serba salah ya kan, yang terus gelisah karena masih diuber-uber sama yang namanya debt collection aplikasi pinjol dan hari ini sudah ada yang dipermalukan habis-habisan, difitnah dan dikatakan maling atau mungkin pencuri uang perusahaan dan ini itu segala macam bahkan banyak diantara kita yang fotonya juga sudah diedit-edit sama aplikasi pinjol ilegal dengan caption yang cukup kurang ajar sekali ya kan mungkin misalnya dengan open booking atau ini itu segala macam banyak banget yang hari ini sudah kita jaga sekian tahun akhirnya hancur lebur seperti bubur hanya karena masalah aplikasi pinjol nama baik yang mungkin selama ini sudah kita jaga dengan sebaik mungkin akhirnya dipermalukan habis-habisan sama yang namanya aplikasi pinjaman uang online ilegal oke okay. Hari ini siapa yang sudah punya hutang di 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 10 aplikasi Mungkin total hutangnya ketika dijumlahkan per hari ini bisa sampai dengan puluhan juta rupiah Wow nominal yang cukup banyak di tengah sulitnya pada perekonomian hari ini Dan hari ini banyak yang sedang berputus asa Yang sedang mencari-cari solusi tepat bagaimanakah caranya untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan ini Oke, sebelum lanjut video ini aku pengen mengingatkan kalian agar untuk tetap tenang dan tidak panik berlebihan. Dan tidak melakukan tindakan negatif apapun yang mungkin hari ini bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Baik, hari ini yang mungkin sudah punya hutang dengan nominal puluhan juta sudah pasti pusing. Ditambah lagi dengan puluhan nomor baru yang terus-terusan menagih dan menguber-uber kita. Jadi hari ini untuk semua yang sedang mengalami masalah seperti ini, aku pengen mengingatkan agar untuk tetap tenang terlebih dahulu. Semua permasalahan yang hari ini terjadi adalah sebuah kesalahan di masa lalu ketika kita tergiur dan merasa mudah menggunakan aplikasi pinjaman uang online. Oke jadi kira-kira apa nih bang solusi tepatnya ya kan sebelum memberikan semua solusi ini aku pengen memberitahukan kepada kalian Berapapun jumlah hutang kalian hari ini kalian tidak bisa dipenjara Pihak aplikasi pinjol legal OJK tidak akan memenjarakan kalian dengan nominal hutang yang hanya sedikit ya kan Jadi kalau banyak bisa bang Enggak juga, kalau ini namanya hutang jelas di situ bahwasannya sudah ada perjanjiannya Lantas bagaimana Bang dengan aplikasi-aplikasi pinjol ilegal? Ya tambah bagus, sudah pasti bebas BCK, bebas Lik OJK dan sudah pasti tanpa debt kolektor lapangan Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi Untuk khusus aplikasi-aplikasi pinjol ilegal lebih baik untuk tidak usah dibayar lagi tentang masalah resiko disebab data, dipermalukan, diintimidasi, dan diteror itu sudah biasa Kalian tidak perlu lagi merasa malu, kalian tidak perlu lagi merasa takut Yang terpenting hari ini bagaimana caranya kita untuk bisa mengupgrade diri untuk menjadi yang lebih baik lagi Bagaimana caranya hari ini agar kita mendapatkan penghasilan yang lebih banyak lagi kita harus kaya supaya kita bisa segera terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini. Untuk terkait tentang masalah hutang yang sampai dengan puluhan juta rupiah. Yang pertama kalian tidak akan dipejar. Dan yang kedua bagaimana tentang selik OJK. Hari ini aku tidak mengajak kalian untuk berpikir yang hari ini kita pun belum mampu. Toh hari ini sama saja kalau seandainya kita memikirkan uh, tentang selik OJK... Dan kemampuan kita hari ini pun memang belum benar-benar sanggup untuk memikirkan hal itu Lebih baik tidak usah dipikirkan Fokuslah pada kehidupan pribadi terlebih dahulu Untuk teman-teman yang baru saja terjebak dengan aplikasi Pinjol Sudah pasti video-video seperti ini tidak akan memuaskan mereka tapi ketika mereka bisa bersikap tenang dan memikirkan setiap apa yang hari ini kita bicarakan Insya Allah ya pasti mereka ketemu solusi dan jalan yang tepat Serta tidak lagi salah dalam mengambil keputusan Untuk yang teman-teman mungkin yang masih terus gali lobang tutup lobang, Yang terus berusaha mempertahankan nama baiknya Lebih baik dipermalukan sebentar ketimbang harus terus-terusan menjadi budak dari aplikasi-aplikasi pinjol ilegal dan legal OJK ini. Jadi nanti ketika memang kondisi perekonomian kita sudah baik, kondisi perekonomian keluarga, pribadi kita juga sudah oke, kita akan selesaikan satu persatu. Permasalahan hutang ini tidak bisa diselesaikan dengan cara sekaligus. Tidak bisa dengan secara ujuk-ujuk setelah menonton video ini langsung bisa terbebas dari segala macam hutang. Yang namanya hutang itu kita akan pilih dan pilah dulu Mana yang mungkin bisa hari ini sedang kita sanggupi untuk menyelesaikannya Pilihlah jumlah yang terkecil sesuai dengan kesanggupan kita hari ini Jadi jangan lagi panik Terkait tentang masalah hutang di aplikasi pinjol ini permasalahannya sebenarnya tidak besar Hari ini menjadi besar karena kita terus-terusan memikirkan sesuatu yang hari ini kita belum mampu jadi berhentilah untuk menyiksa diri dengan cara memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Untuk teman-teman yang hari ini sudah dipermalukan, ya kan, sudah dijatuhkan harga dirinya, atau mungkin sudah difitnah ini itu segala macam, lebih baik tidak usah memikirkan itu lagi. Kalian tinggal jelaskan saja satu persatu pertanyaan yang mungkin hari ini sedang mengganggu pikiran kalian. Jelaskan dengan baik dengan tenang. Bahwasannya itu adalah salah satu pekerjaan dari aplikasi Pinjoli ilegal yang hari ini sudah diberantas habis-habisan dengan pemerintah kita. Jadi Menkopol Polhukam RI sudah memesankan kepada seluruh masyarakat agar untuk tidak lagi membayar semua tagihan di aplikasi Pinjoli ilegal Dan untuk abang-abang dan kakak-kakak Debt Collection, Polda Metro Jaya sudah mengingatkan agar kepada masyarakat untuk tidak lagi bekerja sama dan bekerja. Di seluruh aplikasi-aplikasi pinjol ilegal Karena sanksi hukumnya sudah cukup tegas dan jelas Jadi aku juga pengen mendoakan ya Untuk abang-abang dan kakak-kakak yang mungkin hari ini sedang bekerja Di aplikasi-aplikasi pinjol ilegal Agar segera mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi Yang tidak bertentangan dengan hukum ya kan Dan kita terus mm, membantu dan mengapresiasi semua langkah-langkah pemerintah Yang Hari ini sudah cukup serius untuk memberantas beberapa aplikasi-aplikasi pinjol ilegal Dan ternyata per hari ini aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu masih tetap tumbuh subur Masih tetap uh, mengintimidasi dan meneror masyarakat kita Dan mengambil keuntungan secara sepihak yang hari ini cukongnya nggak jelas Dari daerah dan negara mana Bahkan beberapa penangkapan-penangkapan terakhir hari ini terkait tentang aplikasi pinjol ilegal itu Diduga cukongnya, mafianya, bos-bosarnya itu berada di luar negeri Ini kan parah ya kan Parahnya itu kita yang sebagai sesama anak bangsa hari ini sedang bercokol-cokolan Keuntungannya malah dibawa ke luar negeri dan aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini tidak memberikan kontribusi apapun hari ini kepada pemerintah. Mereka tidak membayar pajak, mereka tidak taat, mereka tidak tunduk pada semua peraturan hukum dan lain sebagainya. Jadi aku ingin mengingatkan kalian bisa langsung cek aplikasi-aplikasi pinjol apa saja yang hari ini sedang kalian gunakan. Dan apakah aplikasi-aplikasi pinjol tersebut sudah legal atau tidak. Jika tidak terdaftar di 102 aplikasi pinjol legal OJK Maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal Oke okay? Baik, jadi udah cukup jelas ya teman-teman dan mudah-mudahan video ini bisa membakar kembali semangat teman-teman yang mungkin sudah padam Atau mungkin sedang merasa berputus asa karena mungkin sudah dipermalukan Kalian tidak perlu berlama-lama lagi dalam situasi dan kondisi seperti ini Segera bangkit dan berbenahlah Insya Allah sudah pasti ada rejeki-rejeki yang sudah disiapkan Tuhan Yang Maha Esa untuk kita tinggal kita yang bagaimana cara mengejar dan mengambilnya dan jangan lagi gali lobang tutup lobang Oke baik mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh